Kerendahan seseorang diketahui melalui dua hal, banyak berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna, dan bercerita padahal tidak ditanya. Keadilan, kebenaran, kebebasan, itulah pangkal dari kebahagiaan. Berbuat tidak adil lebih memalukan daripada menderita ketidakadilan. Musik adalah hukum moral, ini memberi jiwa ke alam semesta, sayap untuk pikiran, terbang ke imajinasi, dan pesona dan keceriaan untuk hidup dan untuk semuanya. Perilaku manusia mengalir dari tiga sumber utama, keinginan, emosi, dan pengetahuan. Orang yang berilmu mengetahui orang yang bodoh karena dia pernah bodoh, sedangkan orang yang bodoh tidak mengetahui orang yang berilmu karena dia tidak pernah berilmu. Janganlah engkau berteman dengan orang jahat karena sifatmu akan mencuri sifatnya tanpa engkau sadari. Mengalah diri sendiri adalah kemenangan yang paling agung. Kalau Anda merasa berterima kasih, Anda menjadi sangat baik dan akhirnya menarik hal-hal yang sangat baik. Tindakan yang baik memberikan kekuatan untuk diri kita sendiri dan menginspirasi tindakan yang baik pada orang lain. Mencintai yang sesungguhnya adalah, mencintai sesuatu yang indah dalam cara yang baik dan disiplin. Ukuran paling tinggi tentang adab seseorang itu, ia wajib menaruh perasaan malu akan dirinya terlebih dahulu. Berbaik hatilah pada sesama karena setiap orang yang kita temui, sedang menghadapi perjuangan yang lebih berat. Arah YANG DIBERIKAN PENDIDIKAN untuk mengawali hidup seseorang akan menentukan masa depannya Kebaikan menyatukan orang-orang yang mencintainya Meskipun mereka dalam keadaan saling memarahi dan membenci Orang yang ingin bergembira harus menyukai kelelahan akibat bekerja Setiap orang dapat dengan mudah melukai Tetapi tidak setiap orang bisa berbuat baik anda dapat belajar lebih banyak tentang manusia dalam satu jam permainan, daripada satu tahun dengan pembicaraan. Perilaku manusia mengalir dari tiga sumber utama, keinginan, emosi, dan pengetahuan. Dia yang memiliki sifat tenang dan bahagia hampir tidak akan merasakan tekanan zaman, tetapi bagi dia yang memiliki watak berlawanan usia dan usia sama-sama menjadi beban. Budi pekerti yang tinggi adalah rasa malu terhadap diri sendiri. Cinta adalah gerak jiwa yang kosong tanpa pikiran. Ketika pikiran sedang berpikir, ia berbicara dengan dirinya sendiri. Keindahan gaya dan harmoni dan keanggunan, dan ritme yang baik tergantung pada kesederhanaan.